gimana sih dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel Sufiniska Official. Oke jadi seperti biasa di saya akan membagikan persid yang terbaru lagi guys ya. Oke kita langsung aja masuk ke video persid yang pertama.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 Oke okay, lanjut ke persediaan yang keempat Oke okay, lanjut ke persediaan yang kelima Oke lanjut ke persediaan yang ke-6 ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke persediaan yang ke-7. Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke delapan Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke sembilan Okay, lanjut ke persediaan yang ke-10 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-11 ya lanjut ke preset yang kedua belas Oke okay, lanjut ke presiden yang ke tiga belas. Oke lanjut ke presiden yang ke empat belas. Oke lanjut ke presiden yang ke belas Oke lanjut ke presiden yang ke belas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 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-19. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-20.